Eventnya terbesi, winner sosok eh. ya, sosok. Oke, ini dari juri apa nih? Juri independen Borneo, Jeep Pontianak. ya. ya? ya. Uh, hari ini turun personil berapa? Personil sekarang tujuh orang. Tujuh, tujuh orang yang, yang diturunkan nih. Diturunkan ya. Oke. Okay. Uh, Mohon Untuk Jeep ini yang pakemnya yang diutamakan apa? Ini untuk murai dulu lah. Pakem murai dulu uh, pakai murah ya kita tetap diutamakan irama lagu ya mm -hmm. irama lagu uh, apa namanya sudah kerja volume untuk kacer kacer sama sama sama ya dari, bukan bukan pulau. dari segi aktif aktif dari ngobranya atau dari gimana. Uh, dulu volume, volume yang Tetap utama di oh, semua, uh, peserta dalam keadaan yang teman uh, kita mulai tertib-tertib Menempa, Oke, ya, guru. Semoga sukses selalu hari Starbiz Sosok Oke, pesannya untuk peserta iya. Jangan sampai anarkis atau gimana? Ya uh, Semoga peserta juga Apa namanya, mematuhi peraturan IO uh, Apa Yang lomba diadakan sekarang Coba bang coba menang dan kok kalah Kan sudah Halo, selamat.